Mengingatkan kita jangan sampai lupa hari ini kembali hadir Acara Tasbih Ramadan Abah dan Lesla para sahabat Ya tentunya dengan episode terbaru ya Mudah-mudahan tentunya kita selalu doakan nih Buat kesayangan kita selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan Amin Ya Robbal Alamin Tentunya hari ini bakal ada kejutan baru, kejutan bahagia dari idola kita di acara Tasbih para sahabat Ya jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan Sambil menunggu buka puasa tentunya kita akan dihibur dan kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita semua forum fans ya Dalam postingan tersebut juga Bu Harsiwi menuliskan sebuah kalimat caption Dikatakan di situ sahabat terkadang kita kalau sedang sibuk kerja sering lalai sholat Sehingga sholat mepet di ujung waktu tapi bagaimana ya dalam hukum Islam Kita tanya Ustadz Abah Sugi al yuk sore ini sambil menambah ilmu agama Bersama pasangan Tom Jerry Wow, para sahabat ya Pasangan Leslar, ada julukan kembali nih Tom Jerry, kakak Rizky Bilar Dan Dede Alessi kejora para sahabat ya Dengan tema tentunya salat di ujung waktu Di acara Tasbih, Abah dan Leslar Jam setengah enam sore, para sahabat ya Jangan sampai ketinggalan Tentunya kita akan mendapatkan pencerahan nih Dari Abah Suki Dan tentunya pasangan fenomenal Lesti Dan Rizky Bilar dan ke kabar berikutnya persahabat, ada gambar spesial juga nih tentunya datangnya dari Teh Fitri Karlina ya dalam akun instagram pribadinya Teh Fitri mengunggah postingan foto cute nih bersama si cantik dedek aliasnya kejorah ya ini tentunya ketika syuting di indosiar dalam acara semarak indosiar malam takbiran nih wow dua diva memang sungguh cantiknya luar biasa banget persahabat, ya Mudah-mudahan kita selalu doakan nih untuk keduanya diberikan kesehatan selalu dan tentunya kebahagiaan. Dalam postingan tersebut juga tentunya Teh Fitri Kalina menunjukkan sebuah kalimat caption bersama dikatakan, dedek cantik kesayangan Osas." Wow, tentunya captionnya luar biasa banget nih, dedek kesayangan Osas persahabat ya. Banyak sekali komentar nih, banyak sekali dibanjiri respon juga dari para fans. Yani dari akun Instagram Desi Indriani 11. di situ mengatakan dalam kolom komentar Dua-duanya cantik, sehat-sehat selalu teteh sama dede Katanya ya, ada juga Komentar dari akun Instagram Pupu349 Disitu mengatakan kesayangan Leslar Lover Juga Mbak Fit katanya ya Tentunya selanjutnya ada komentar juga dari akun Instagram dan Duters Info persahabatnya disuguhkan kesayangan Osters dan kesayangan kita semua. Wow, oh, itulah beberapa respon yang positif dari para fans ya. Mudah-mudahan selalu banyak dukungan, selalu banyak support buat hubungan. idola kesenangan kita lesti dan Rizky Gila. Dan untuk kabar berikutnya persahabat, kita lihat juga ya ini ada momen spesial ketika di acara Facebook Sahur ya. Ini adalah tentunya momen yang membanggakan buat kita semua para fans yang mana. Rizky Bilar menunjukkan attitude yang sungguh luar biasa persahabat ya Tentunya sedang berjalan di depan yang lebih tua Di tempat koruben Pak ya Abang Rizky Bilar tentunya menunjukkan attitude yang sangat baik sekali persahabat ya Semakin bangga Semakin salut aja sama Rizky Bilar persahabat ya Tentunya menunjukkan dan tentunya mencontohkan adab yang baik buat kita semua semakin bangga semakin bahagia mengidalkan Rizky Bilar postingan tersebut lagi repost kembali oleh akun instagram sental putih bilar yang menembuskan sebuah kalimat caption juga dikatakan Masya Allah kak nya emang patut kita contoh ya gak heran banyak yang sayang sama si kakak kalau di lingkungan kerja wow captionnya luar biasa juga nih menunjukkan bahwa Rizky Bilar adalah orang baik para ya banyak sekali tentunya rekan-rekan kerja yang bilang kalau Rizky Bilal adalah orang yang sangat baik sekali ya mudah-mudahan selalu jadi contoh yang baik tentunya buat kita semua ada komentar, ada banyak sekali respon juga dari para fans yakni dari akun Rovianto Minari disitu mengatakan Pengaruh Dede itu luar biasa. etitutnya bilar makin bagus, beda dengan bilar yang dulu. Wow, pengaruh juga nih, Pak Sampat, ya. Tentunya pengaruh bawaan Dedek Lesti Kejora juga nih, mudah-mudahan tentunya. Untuk Lesti dan Suki Bilar bisa secepatnya melangsungkan acara pernikahan. Dan untuk ke kabar berikutnya, kita mendapatkan info bahagia, Pak Sampat ya. Ini tentunya info langsung dari akun resmi Leslie Lovers Indonesia. Di situ disebutkan mas abad diinfokan bahwa Rizky Bilar malam hari ini akan hadir Di acara LIDA atau Liga Dangdut Indonesia 2021 persabat ya Yang akan tayang jam 8 malam ini Rizky Bilar akan menjadi host di LIDA 2021 Jangan sampai ketinggalan tentunya siapkan cembilan kalian untuk malam hari ini Karena ada si ganteng Rizky Bilar Tentunya akan mengisi acara LIDA 2021, Pak Sahabat, ya Tentu dalam postingan ini ada sebuah kalimat caption juga dikatakan Halo, Les lover semuanya jangan lupa malam ini nonton LIDA ya Di Indosiar jam 8 malam akan ada Abang Bi atau Rizky Bilar Jadi, jangan sampai ketinggalan ya Tuh, sudah diinfokan, Pak Sahabat Tentunya kita mendapatkan info bahwa Lesky kejora malam hari ini tidak hadir, Pak Sahabat, ya dalam acara LIDA kali ini, yang mana di sini juga akun Lesla Lovers Indonesia menginfokan Dalam sebuah caption dituliskan, Dede nggak ada di LIDA ya semuanya Tuh para sahabat ya, yang nunggu-nunggu tentunya paket komplit bahwa Dedek Lesti kejora malam ini tidak ada di acara LIDA Yang mana tentunya cuma hanya Rizky Bilar malam ini, para sahabat ya, meskipun tidak... Tampil bareng malam hari ini kita selalu support, kita selalu dukung tentunya untuk idola kesayangan kita. Mudah-mudahan ada kejutan baru nih persahabat ya, DDLSI bisa tampil malam hari ini untuk menemani Rizky Bilar. Mudah-mudahan saja kita mendapatkan info terbarunya. Tentunya jangan sampai ketinggalan info selanjutnya persahabat ya, biar nggak ketinggalan kabar-kabar menarik, kabar-kabar bahagia dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar. Ini informasi di siang hari ini para sahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silah berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.